Halo lur, kembali lagi bersama gua si Darco. Dan di video kali ini kita akan lanjutin game Need for Speed Underground 2-nya ya. Oke, pertama-tama di sini gua akan uh, gua akan modif mobilnya gitu ya kan. oke langsung aja kita masuk ke Dan di sini kita uh, uangnya cukup lumayan udah gede gitu ya, lumayan udah gede gitu. <laughs> 4895. Oke okay, langsung aja kita masuk ke game ya. Gitu. Kita cari untuk kita cari bengkel untuk uh, modif modif ya modif modif mobilnya gitu ya. Mobil, mobil di gitu. Ya. Oke okay. langsung aja telah kita uh, cari gimana ya. nah di game ini itu kalian harus mencari sendiri sih guys ya silur ya, silur gitu Nih, nyari sendiri gitu ya, kalau nggak ketemu, oke okay, dan sini gua udah pernah masuk ke body kit ya, untuk modif, uh, modif modi, apa? Ya untuk modif body modi gitu, perjalanan, ah oh, bisa jalan juga, hey, bisa jam Wah, salah guys. Ah, GPS, GPS na goreng, eh. Ah, iya, oke. Okay. Salah dia mana, itu. Eh itu juga garasi, mau garasi ya, guys ya. Ini dia kita nyampe ada di dulu ini rumah yang buat teman-teman kan. langsung aja kita motif ya modif. Ini dia. Nah ini dia lur ya kita nyampe di body shop gitu bukan bodi gitu. Di solve dan pertama-tama, di sini gua akan rubah uh, bumper depannya dulu ya. Menjadi, nah, menurut kalian ini bagusan yang mana, silur ya? Bagusan yang mana ya? Sniper kayak gini, coba belakang dulu dah belakang sama sih ya ah, depan dulu kayaknya <laughs> depan dulu kekepan yang ini kali ya Rohan kami nah, sini gua akan samain aja dia samain yang kayak apa yang kayak depan gitu ini apa? rohan rohan oke okay. dan sedik script script juga sama kita uh, ubah corohan aja yang ininya ini kayaknya ini yang agak ini ada bedenggu bedenggu gitu ya kan oke okay, yang ini yang kayaknya oke okay, kita pakai Ruh nggak ada lah ya biasa aku sih pakai rumah dan gua juga rasa ini eh gue akan ngubah lampu depannya ya headlightnya gitu ya. yang mana ya. nah yang nah ini tuh yang bagus ya. Oke. Okay. Oke okay, lur ya kalau ada yang uh, mau request gitu ya kan. <laughs> Bukan request sih tapi ya buat kritikannya mobil gua bagaimana gitu. Bagus apa enggak gitu ya kan. Nah, ini juga spionnya kita ganti ya. ya ini juga lumayan bagus lah ya penampotnya kita ubah menjadi dua penampot yang pelet-pelet gitu ya dan ban kita pakai apa oh ya kunci kunci-kunci eh. OZ, minfo speed cuman ada dua rata ih cocok weh tapi beda-beda ya beda-beda selera gitu gue seleranya apa ya gimana ya jelek lagi gitu jadi menurut kalian ini bagusan yang mana gitu ya lur? Ya hmm, menurut so, gua in ini aja deh gitu ya. It ya yang ini bikin gitu ya biar karena Nah it udah it selesai kayaknya. Oke okay, kita it akan it coba. Kita akan coba ya lur. Wih, ini dia mobil kita ya lur. Ini mobil kita lur. Oke okay, subject by Pew based DPD Copper kangretlesian your car has been bla bla bla bla gak ngerti gua <laughs> Oke okay. uh, pertama-tama di sini gua akan rubah dulu ya rubah dulu warnanya kayaknya. Oke so weather Ya, gua akan rubah dulu warnanya gitu ya, kan, biar agak-agak matching dikit lah ya, biar mencolok gitu. Dan di sini gua akan pakai warna merah kayaknya, karena eh, ya kesukaan gua mau warna merah gitu ya kan. Oke, di sini. Oh, belum ada di map Eh, berarti kita harus cari sendiri ya dan perasaan gua sih untuk body paint gitu ya untuk warna itu di sebelah mana sih ya gua agak-agak lupa sih ya yang ada air mancurnya itu yang di tengah-tengah gitu yang nah yang di deket apa yang di dekat bintang ini apa sih bisa sih ya bisa bisa berarti kita belok kanan oh enggak belok kiri eh kanan ya kanan ya oke kita akan coba aja belok kanan ini ya belok kanan mana belokannya eh eh belok kanan kan oke tunggu betul Oh enggak Oh bisa jangan lewat sini juga bisa ya lu bisa lihat sini juga belok kiri belok kanan kanan lurus oke okay. oke okay, ini dia wah jadi mantap ini mobil mantap gitu ya, ya nah kita eh kita foto ini. kita foto aja dulu ya, ya. kita foto dulu ya Udah lah pet aja. nah reviews best uh, Oke okay. <laughs> kita udah dapat sponsor gitu ya kan Lur kita udah dapat sponsor dan langsung kita akan mencari uh, body paint gitu ya, untuk mewarnai bodynya gitu Oke okay, gimana dia dan nggak ada lulah sini enggak ada kita cari dulu sebelah mana ya di sini bukan kan. Yang mana ya? Oke, kita cari-cari aja sampai ketemu. Nah, itu Nah, ini nih kayaknya ini. Eh, mana kok gak ada? ih ada uang uang, uang uang uang dulu. Ada uang lumayan buat ya, tambah-tambah gitu kan. Nah, kan 3227. Hihihi mana ya Oh itu itu ternyata ternyata di depan lor belekan ah! <laughs> nah oke okay. di sini kita akan nggak uh, ubah warnanya menjadi warna merah gitu ya coba kita lihat-lihat dulu karena apa ya yang cocok ya merah e, kita coba merah merah merah merah dong nah, merah kayaknya cocok deh hijau nah merah kayaknya cocok ya kelihatan apa e, memperhatinkan itu <guluh> ke memperhatikan sih tapi ya kayak aja gitu Oke okay, di sini kita sepiannya juga ke perlu deh lah ya, kuning, hijau kayaknya. Oke, okay. mantap. Hmm, hmm. Ih, mana ini? Gak ada. Oh bisa bisa ini.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 Dan tara ini mobil kita ya, lur menjadi seperti ini gitu, akan ya, menjadi kinclong-kinclong enggak kinclong nah ada relayan gitu. <gay> Oke, gue rasa di sini gue akan tes di special event ya. Oke, kita langsung aja ke special event gitu kita foto-foto ya. Oke. Okay. Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I in my mind up here almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want, in play see Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself kita sudah nyampe di special event dan langsung aja kita langsung klik accept. Oke lanjut lagi mas bro Di sini gua tenai dulu ya biar ada GPS nya gitu ya. oke langsung lanjut Swear I won't forget this Why do I regret this In my mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up on breathless anxieties infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like a notion Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion Oke okay, nyampe lagi lul Di fotonya Oke okay, disini gue akan Uh, kontrol dulu mobilnya ya, ditempatin di tempat yang aman gitu ya kan, biar gak ada yang nyeri. <laughs> Oke, okay, kayaknya gak buka ini, tapi gak, gak, gak gimana ya. Ini gak, gimana ya? Eh, ini dong, gini, gini, ini tapi cekpan kayak gini ya ngin aja lah. Ntar dulu. Hmm. Sini cukup pas show off. Kita buka apa bagasinya? Kita buka dulu ya. Coba lihat dulu. Oke, okay. langsung aja kita tag Hmm, hmm. Sip. Dan oke, okay. oke, okay, sekian dulu lah ya untuk video gua kali ini. Dan hatur nah, atau terima kasih buat yang udah nonton video gue, dan hatur juga kepada kalian yang udah subscribe channel jarcok ini ya. Dan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Nah, untuk video selanjutnya, antasan gitunya oke, okay, dan selalu ingat pesan dari si Jarcok ini, tetap selalu jaga 3S, salat sholawat, dan selalu jaga kesehatan. Bagi yang menjalankan, bye, -bye.